Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat ini kami tim BWA berada di pondok pesantren Ikhwatul Uminin yang berada di desa Adonara Flores Timur Nusa Tenggara Timur saat ini saya berada di salah satu kelas para santri pondok pesantren Ikhwatul Uminin yang kondisinya sangat memprihatinkan di belakang saya telah tampak kondisi kelas dengan banyak lubang di atasnya, diakibatkan kebocoran pada atap kelas ini, yang akibatnya para santri tidak bisa menggunakan kelas ini untuk belajar secara efektif. Nah, hari ini kita mulai melakukan kegiatan renovasi ruang belajar untuk para santri-santri yang kondisinya sudah memprihatinkan sekali. Nah, di mana ini nanti ruang ruang belajar ini dari dua kelas akan kita jadikan tiga kelas dan, dan juga perbaikan perbaikan atap yang tadinya atapnya menggunakan seng akan kita dak ini beton. Alhamdulillah hari ini kelas kami yang rusak sudah mulai diperbaiki. Semoga kelas ini bisa selesai dan kami bisa belajar lagi. Untuk para wakil sekalian, kami mengajak untuk ikut berkontribusi dengan menyumbangkan harta terbaiknya melalui BWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.